Nah mas, sekarang kita bertanya ya agak ringan-ringan ya mas e, Tapi cukup informatif, perempuan Aku sudah mau tanya, ya. dua pertanyaan Yang pertama, apa yang mas Yoris lakukan di pagi hari? Sehingga mas Yoris bisa merasa hari ini buat jadi produktif dan gratis Oke okay. Ini apapun, Ini juga apapun. cukup unik sih Dan seperti biasa saya jawabannya serius <laughs> <tuk> Tapi pasti kalian akan belajar dari sini Iya. Yeah. E, apa namanya pagi-pagi itu, saya 90 menit maksimum, tapi rata-rata hmm. sih satu jam aja hmm. saya ngerjain satu hal yang paling penting untuk hari itu jadi misalnya ini saya lebih mau bikin uh, Langgas to Europe ya kan hmm. setelah bikin buku Langgas, saya bikin buku berikutnya Langgas to Europe hmm. anak buah saya udah ngasih si usulannya, tapi saya harus memeriksa lagi kan uh, perjalanannya seperti apa ya. nah, saya cuman pasang apa namanya, reminder fase bangun, sebabnya saya tuh sekarang udah jarang pakai waker saya bangun sebangunnya udah body clock nah itu pagi-pagi yang pertama saya lakukan adalah itu misalnya ngecek panggung diuron atau nggak tadi ada brand A lagi minta ide hmm. ya kan anak-anak sudah -anak masih materinya tapi belum dapat ide yang tepat oke okay. buat saya cukup kok sehari hanya mikirin satu hal yang penting hmm. kenapa karena otak kita bisa serah hmm. saya dulu tipe orang yang mungkin musisi juga kayak gitu ya, ya. Midnight, midnight, enak nih Ide, oh, pada datang Saya juga banyak, Alec Mandi segala macam itu dari situ yeah. Tapi kalau misalnya orang nanya sekarang, masuk sekarang sih dia tuh makin gila, makin bokil gitu kan Karena sekarang saya shifting ke pagi Ini nggak mm -hmm. dibilang bahwa harus diikutin ya Tapi pikirannya aja secara make sense -nya. Otak kita bisa istirahat, mm -hmm. mau 6 jam, mau 8 jam, bangun jangan ngecek handphone, maksudnya jangan ngecek sosial media, jangan ngecek email, jangan ngecek whatsapp, do itu hasilnya sih buat saya aja juga bingung, gila ya. Coba dari dulu gua bikin kayak gini, masa dulu aja udah keren kan, Tau apa mikirnya malam-malam, karena sadar nggak sadar, kalau mikir jam 12, jam satu pagi itu ya kita udah ada capek-capeknya dikit, event istirahat sejam dua jam kan tidak totally fresh ada banyak pikiran juga, tapi kuncinya tadi ya jangan cek sosial media iya paling jaman sekarang, itu yang kayaknya berat ya kalau kayak saya aja, saya maksudnya ya termasuk key opinion leader di sosial media sebenarnya itu saya cuman main ya, main sosial media itu pagi doang tadi sebelah saya selesai kerja saya posting, satu postingan doang kalau yeah. kalian perhatiin nah selebihnya tuh kalau ada waktu ya kalau lagi macet, kalau lagi apa ya yes. saya sebenarnya posting dan melihat instagram itu, apa social media itu ya hanya pagi tapi setelah beresin satu kerjaan penting tadi yeah. oh, oke okay. itu gue mau coba gitu hmm. bangun, tidur, ngelakuin hal lagi, tidur lagi tidur <laughs> <laughs> <Boy, laughs> <doi. laughs> <laughs> <Sumuh> lagi waktu jam benar ada uang menambah kamu Uh, boleh nggak Mas Yoris ceritain secara singkat momen di hidup Mas Yoris Mas Yoris merasa paling jatuh dan gimana caranya bangkit lagi? Uh, momen paling jatuh waktu itu sebenarnya uh, pada saat sebenarnya sih sukses sih ya di di Group itu tapi namanya kadang-kadang bos itu kan dia menggampangkan ya hmm. jadi dia merasa nih bukan masih lu kerjaan yang lebih berat yeah. apa apa investasi lebih besar tapi lu harus meletgo Beberapa company dikasih ke orang lain, nah buat saya itu apa ya? Ya ibaratnya kayak udah punya anak 5, itu tiba-tiba anaknya tiga, harus kasih ke orang gitu. Nah itu sih buat saya sempat down sekali, terus ada kayak aroma-aroma persaingan, tapi akhirnya saya belajar bahwa e, sebenarnya dan sekarang akhirnya buahnya di sekarang bahwa saya even misalnya kemarin panitia reuni. Hmm, gitu ya. saya sejak jadi GM itu dua tahun tuh udah jarang jadi anak buah, udah jarang jadi anak buah gitu kan. Oh, jadi yeah. bos terus gitu. tiba tiba pas reuni karena ada yang lebih senior gitu lulusan 80 mm -hmm. an dia jadi ketua panitia saya jadi kayak anak buah kan. Mm -hmm. nah itu malas I feel good gitu. jadi mungkin kayak sekarang saya bilang uh, kita sebenarnya untuk bersinar itu tidak harus melihat posisinya apa orang kadang-kadang okay. kan ada ego kan. Pak, aku nggak mau nih. Yeah. soalnya di lalu gue pernah reward banyak. Nah hal-hal kayak gitu sih yang akhirnya dari kejadian itu saya belajar dan akhirnya memang toh saya pegang lagi semuanya gitu karena biayanya nggak make it tapi sebenarnya waktu itu sebenarnya saya, saya harusnya nggak usah se down itu nggak usah kayak se apa sih namanya kayak cemburu gitu itu tiba-tiba ada orang baru harusnya saya justru open aja terbuka support toh kalau kita bagus kita harus bagus tapi yang namanya manusia kan ya, sempat lah ya maksudnya kayak ah essaynya itu kalau bisa tergantikan gitu. jadi itu salah satu momen gua yang paling uh, apa sih ada beberapa lagi sih tapi itu yang mungkin paling ya yang paling selanjutnya nanti ada novel saya Wah. Lagi belajar nih lagi latihan dulu nulis soalnya nulis jadi wartawan nulis jadi beda ya? uh, jadi sama ya? fiksi sama nulis novel tuh universe-nya beda jadi saya orangnya tipenya yang belajar dulu Ya sekarang sih masa pembelajaran sudah selesai, dan bikin plot, tinggal nyari waktu buat menulis karena kalau novel saya menulis sendiri. Mas, e, gue menanya pasti sepanjang hidup mas kreatif dan tulis gitu pasti ada e, ya sebagai orang kreatif pasti ada kreatif blog. Hmm. Itu bagaimana mas? mampet gitu mas mampet gitu menghadapinya gimana? Jawabannya ada dua ya. Waktu apa ya Mas? Lakuin gitu. Waktu jadi anak buah dan waktu jadi bos. Iya. Beda asik. Uh, ya Jadi ya. anak <laughs> buah apalagi gini loh kalau waktu anak buah itu sebenarnya rada enggak free karena menurut gue ide gue tuh selalu bagus tapi banyak sekali ditolak. Iya kan Nah, jadi kalau kita udah mentok nih eh bawaju udah mulai keluar kata-kata gitu kan ya, <eb tubuh> ja, e. <sum>, gitu kan. Nah, padahal, gue kayaknya udah nempar semua ide yang dulu <tuh> yeah, kalau yeah. kayak terakhir di high itu semua ide gue tuh di approve gitu kan. tapi emang pas kubiri itu selalu kayak siklus uh, ya. jadi pas di high masuk ya awalnya nggak berarti dulu lama lama kan. di drop juga awalnya nggak berarti lama lama kan. nah yang saya lakukan waktu saya masih jadi nak bu adalah saya makan. Mm, tapi <tuh> tapi rame-rame, jadi misalnya sekarang saya udah kenal nih ya, nanti kapan-kapan saya nanti iya, dan ini sampai sekarang saya lakukan, jadi makan itu kalau kita riset sekarang dulu sih saya nggak tahu ya tapi kalau di riset itu menghasilkan oksigen, dan oksigen itu membuat kita lebih kreatif nah, tapi kalau dulu saya belum ngerti itunya ya, tapi intinya buat itu saya gini, saya ngajak orang lain makan Ya, menurut saya ini orang-orang ini di luar hantrop, tapi ini cukup kreatif. Itu misalnya ada satu ya. wartawan, ada satu nah makan siang, aja rame, -rame. atau nah makan malam. Hmm. Yeah. nah Sebenarnya itu secara tersembunyi saya lagi nyari ide sebenarnya. Hmm. Untuk hmm. saya mau pakai buat jualan. Nah, nah. Hanya, hanya ini wujudnya juga gini, kadang-kadang saya dapat ide. Lebih banyak kan saya yang ngasih ide. Hmm. Sehingga teman saya ada tuh teman-teman konflik. Oh, minta ide lagi dong, ide lu kemarin keren banget karena yang bos gue. Ya kan, gue mau bikin lagi, ini yang kerja di sana saya sayang <laughs> Tapi itu jadi kayak bakal saya jadi konsultan gitu kan Ternyata ya. ide saya tuh bisa dipakai di company lain ya Walaupun waktu itu nggak dibayar tapi ada kayak perasaan senang kan Jadi buat saya sih sebenarnya adalah itu Bahwa e, kita harus banyak ngobrol sama orang lain Apalagi kalau kita mentok ya Nah kalau sekarang udah jadi bos sebenarnya As simple as kalau saya tuh adalah Memang membuat sebuah sistem namanya iteration dan akhirnya, menurut saya, kenapa misalnya orang nulis buku, grafik blog, orang nulis lagu, grafik blog, orang nulis apa segala-gelang, blog, karena dia tidak melakukan iteration, atau tidak melakukan persiapan. Jadi, saya sekarang malah hampir setiap buku saya, atau hampir setiap project saya itu, idenya malah kebanyakan, karena saya sudah punya format gitu ya, dimana ya tadi ada bacanya, ada browsingnya, ada ngobrol-ngobrol, ada wawancara, segala macam, ada role play pura-pura nih saya misalnya pegang rumah sakit mata ya saya pura puranya mau tes mata yeah. nggak tahu nih saya udah lihat mata belum gitu kan nah, nah kalau itu semuanya dijalankan termasuk mau bikin lagu mau bikin novel malah yang ada saya kebanyakan ini hmm. saya paling nggak enak tuh dengan si pergi ke beberapa kota ketemu dengan orang yang dulu saya udah wawancara tapi nggak masuk buku karena buku itu kan ada misalnya targetnya 200 salaman ya, kalau lebih tebal tuh nanti ongkos cetaknya mahal sehingga jualannya lebih mahal tapi ini ya kalian ya. akan ketemu anaknya, mas ah, Yoris kok cerita saya nggak ada di buku? ya itu dia tuh ke edit itu sama editornya karena saya lebih senang kelebihan daripada saya e, kreatif blog gitu loh jadi, jadi sebenarnya menurut saya orang-orang yang saya pun dulu sering mengalami tapi itu mungkin waktu saya masih jadi anak karena saya kurang siap persiapan saya kurang sehingga saya perhatikan blog sekarang sih udah ya kayak tadi ini novel pelajarannya udah lama plotnya eh, udah jadi tinggal menulis menulisnya sih menurut saya kan cepat sekali karena plotnya itu udah jadi jadi jadi persiapan siapa siapa sebenarnya yang oh, kalau negatif plot teman-teman dari artinya dari awal siapa yang berarti pada lagi ke tadi ya maksudnya idenya tulis aja semua ya dan enggak, kalau ini belum spesifikkan, kayak tadi misalnya saya mau nulis ini yang lucu nih saya mau nulis novel Ya? Kalau cuma ditanya Yorismo menulis kan? novel, saya pikirnya tuh eh, paling banyak nanti dominasinya isinya masa saya SMA Masa terbaik dari hidup saya ya kan, tapi pada saat saya belajar menulis novel, nah tadi ya Khusus itu? Harry Potter, Mata, Negerima Menara Memang sama lah Yang membedakan adalah cerita otentik kita ya, Tapi pas masuk ke dalam kerangka bikin novel, SMA nya malah sama betul hmm? karena udah ada kerangka yang harus saya ikuti. Nah tadi yang saya nggak boleh hanya ego mau menjual masa SMA saya. Sementara di, di persiapan itu ternyata kalaupun mau nanti spin off. Gitu. ini udah laku novelnya, terus orang penasaran saya bikin lagi satu novel khusus tentang saya SMA. Tapi novel saya yang pertama itu dengan berat hati karena saya sudah belajar, saya sudah iteration, saya sudah bikin persiapan yang cukup masa SMA nya sama hmm. itu berubah gara-gara saya melakukan persiapan lakukan, belajar dan lain sebagainya padahal sih pengennya hubungannya tentang masa saya SMA kalau gue buat, ya ya. makan itu kalau stres kalau berarti uh, block semuanya sih makan kalau seorang mahasiswa ris kalau lagi stres kalau gue gitu lagi stres karena kadang, -kadang gue nonton gitu sama kayak nonton film gitu ya ah gue stres gue nonton kalau seorang mahasiswa ris lagi stres. stres main, oh, main game. game lagi main game apa ya, kan? mas nah, kalau sekarang hmm. saya sih tetap bola ya dan dan bola itu sebenarnya juga buat saya tidur sih saya tuh saking banyaknya ide kadang-kadang malam nggak bisa tidur nah kalau saya main game itu kan malah harus tapi saya harus mikirin game gamenya Kayak main di ya, mana? Jadi karena kita mikir sih main bolanya, tapi jangan jangan apa? Kalau nggak bisa diger, jangan ngambil game yang baru ya. Kalau baru, kita tetap ya, bisa, ya. nah, <laughs> ini sama. game yang agak lama, tapi kita kayak tetap untuk tanding terus mikir sehingga fokus saya sana paling satu dua game saya tidur. Hmm. Tapi juga kalau buat saya sih sebenarnya memang makanya saya sampai sekarang kalau di berbagai seminar saya bilang. Anak kecil senang main game tuh harus diarahin. Sekarang pun saya sama anak saya rajin main game. Maksudnya saya ngajarin dia strategi segala macam. Karena, nah itu juga tuh sebenarnya ngilangin stres, tapi lagi-lagi ini -lagi karena Yoris belas Jadi Jatuhannya jadi kayak belajar lagi. Makanya karena tadi kan saya bilang ini mungkin itu juga kenapa saya berani sekali selalu mengambil risiko ya kan karena dengan saya main game kan gitu ya miss satu nggak apa-apa mis dua asal jangan salah tiga kali game over ya. nah itu mungkin dunia game itu kebawa sampai sekarang ya sama saya bahwa kalau di ya salah satu asal kecil nggak apa-apa lah salah dua nggak apa-apa asal jangan game over nah sementara banyak orang mungkin yang teman-teman saya yang tadinya di sekolah nilainya seratus dia takut sekali salah ya kan dia nggak boleh salah dia terbiasa dapat seratus nah itu sih jadi kalau saya tapi sekarang sih juga udah mainnya kayak misalnya membeli ikan koi itu di handphone tuh ada jadi enak gak basah <tis> iya kan gak <Engam> basah <tis> terus kita bisa kawin kawinin nanti menghasilkan spesies yang berbeda oh. oh. hanya tuh repotnya tiap hari harus kasih makan harus <tis> saya lupa kasih makan dia mati susah <tis> oh. susah gitu kan nah, tapi ya untungnya karena main game <tis> saya lupa kasih makan mati ya pulang habis gitu ya, gitu. tidak ada Uh, yeah. It's just a game ya okay. yeah, kan, mm -hmm. tapi sebenarnya kalau dinyatin itu kayak ikan, ikan koi yang real species itu dijual online bisa, yeah. kita okay. bisa transfer via Facebook ke orang, mm -hmm. tapi mm -hmm. nah, <laughs> buat saya sih karena saya yang gak <laughs> nyari duit dari situ, ya saya sih cuma buat korban aja, uh, kayak apa sih namanya, uh, refreshing gitu kalau lagi ngantri gitu ya, terus kayak udah kelamaan nih social media, tapi buat saya sih game sih salah satu yang paling, ya mengerin musik juga tapi Uh, apa mungkin kalau dari musik kan saya ngomongin di sini udah biasa yeah. ini yang tidak biasa tuh adalah kalau saya soalnya sampai sekarang event anak saya saya biasain tuh mau tidur selain setelah uh, apa sih bacain story tuh musik musik sayangnya buat anak saya nggak ada musik anak-anak jadi musiknya ya sporti Ya tahu semua musik-musik masa pilih, masa pilih.